Mà go. Just let Kami meluncur ini dari Senambah menuju Menayau. Menayau, Menayau. baru ke Kelinjau. Kami sudah sampai nih guys dulu. Jadi kita ke peri penyeberangan Peri penyeberangan manusia ya Jadi kita sudah sampai nih di kampung apa namanya nih? Selinjau Ulu, Kelingja Ulu. RT 4 baru Di RT4 kita nyebrang Kita menghadiri acara apa? Pernikahan Keponakan Ikut terus video kami Guragan ini guys, guragan kapal nyebrang desa kelingjau dulu air Jadi guys jarak sungai ini kurang lebih 100 meter ya guys. Menyeberanginya sekitar 3 modis guys guys okay, sudah sampai di seberang nih, Guys. Di Maran Calong di acara pernikahan. Jadi suaranya kedengaran nih, Guys dari pelabuhannya suara artis menyanyi di panggungnya guys kedengaran sudah <SILENCIO> Cek. Ya, permintaan dari dari mempelai wanita ditujukan kepada penyanyinya ya. Wandi. Ya, permintaan dari mempelai wanita ya di ditujukan penyanyi di untuk sebuah lagu. Jadi, kan jago. Silakan buat yang cantik. <tuh> kamu Jadi guys, tambangan ini ini disediakan oleh pengantin buat para undangan dan ah, para entusias antrian para tamu undangan yang berdatangan sedih berganti di kampung Muara calon ini main sat ah kami <sukur> <sukur> <sukur> uh, minta apa DJ, komen komen DJ ya Guys, kita pulangan ya guys kita pulangan dulu guys menyeberang perahu ya guys Mongil bolang kembali menyeberang jadi guys kita nyebrang lagi guys Kameramen, neng rapat, ih hampir Ay, ya, loh. Oke okay guys, kita sudah di Pinjau Jadi menuju pulang ke Samarinda ya guys Jangan lupa subscribe, like, komen di channel Mungil Bola